Sahabat, seperti kita ketahui, Yang Nirarta atau Pandita Satiwawurau adalah salah seorang Brahmana Jawa yang datang kembali pada masa pemerintahan dalam Watu Renggong. Beberapa sumber menyebutkan bahwa beliau meninggalkan Majapahit disebabkan oleh tekanan situasi pada saat mana Majapahit mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhannya menyusul semakin berkembangnya agama baru di Jawa yang juga menyulitkan Dang Hyang Nirartha untuk menjalankan laku kepanditaan beliau Siapakah sesungguhnya Dang Hyang Nirartha dan dari mana asal-usul beliau Mengacu pada buku Babad Warga Brahmana Pandita Sakti Bawurabo dan sumber lainnya, Tetsugi akan memaparkannya kepada sahabat setelah yang satu ini. Jika dilihat dari silsilah yang ada, sebenarnya Dang Hyang masih ada hubungan keluarga dengan Mahagotra. Pasal sanak sabtu betapa tidak, jika Dang Hyang merupakan wari empu berada, Mahagotra pasal sanak sabtu adalah keturunan empu genijaya. Dan seperti kita ketahui, Empu Geni Jaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kutulan, dan Empu Barada adalah lima bersaudara yang dikenal sebagai Pancatirta. Begitu juga halnya dengan Sri Aji Kresna Kepakisan, tentu memiliki hubungan kekeluargaan dengan Dang Dangyang Nirarte dan Mahagotra Pasak Sana sebab ketiganya merupakan keturunan darah atau terah Pancatirta. Mari kita awali pemaparan ini dari cucu Empu Berada yaitu Empu Tantular alias Empu Wirenata. Empu Tantular yang merupakan buah perkawinan antara Empu Bahula dengan Ratna Manggali memiliki empat orang putra yang masing-masing lebih dikenal sebagai Dangyang Panawasikan, Dangyang Sidimantra, Dangyang Semaranata, dan Dangyang Kepakisan. Dang Hyang Panawasikan yang bertempat tinggal di Pasuruan memiliki seorang putri bernama Diah Sanggawati alias Ide Partanding Tegal Arung alias Ide istri Pasuruan. Sedangkan Dang Hyang Semarana Te yang diangkat sebagai penasihat kerajaan Majapahit mempunyai dua orang putra masing-masing bernama Ide Angsoka dan Ide Nirarte. Keduanya menganut agama Buddha aliran Mahayana, seperti agama yang dihanut oleh leluhur mereka. Setelah Pudgala atau Dwijati Jati, Ida Angsoka bergelar Dang Hyang Angsoka dan Ida Neraarte bergelar Dang Hyang Selanjutnya disebutkan bahwa Dang Hyang Neraarte memperistri dia, Mas Kumala, yang merupakan putri Empu Penawaran yang bertempat tinggal di Daha. Dari perkawinan itu lahir Ida Ayuswabawo dan Ida Kuluan. Ida Ayuswabawo dijuluki yang Ning Salaga yang berarti dewanya bunga melati karena parasnya yang cantik dan ilmu batinnya yang tinggi. Sedangkan Ida Kuluan dijuluki Wiragasandi yang berarti bunga gambir karena memiliki tampang yang gagah ketika situasi di Majapahit semakin kacau di mana muncul bentrokan-bentrokan di sana-sini antara orang-orang yang sudah beralih ke agama baru dengan orang-orang yang mempertahankan agama lamanya banyak yang mengungsi ke tempat atau daerah yang dianggap aman seperti Pasuruan Tengger Bambangan dan bahkan Bali Dang Hyang Nirarte bersama kedua orang anaknya memutuskan pindah dari Daha menuju Pasuruan, sedangkan istrinya tidak disebutkan nasibnya. Setelah beberapa lama tinggal di Pasuruan akhirnya Dang yang Nirarte kawin dengan sepupunya yaitu Dia Sanggawati, putri Dangyang panawasikan dari perkawinan itu Dang Yang Nirartha mendapatkan dua keturunan masing-masing bernama Ida Wayahan Lor alias Ide Manuwabu dan Ida Wiyatan. Setelah itu Dang Yang Nirartha pindah ke Blambangan bersama keempat orang anaknya, sedangkan istrinya tidak disebutkan ikut serta. Di Belambangan, Dangyang Nirarta kemudian kawin dengan Sri Nikeniten Keniten, adik Adipati Blambangan Sri Juru. Dari perkawinan itu, Dangyang Nirarta kemudian menurunkan ide raih istri, ide petuwetan, ide ender, dan ide nyaman Keniten. Setelah beberapa lama tinggal di Blambangan, terjadi peristiwa yang menyebabkan renggangnya hubungan beliau dengan Adipati Blambangan. Sri Juru tiba-tiba membenci dangyang Nirartha dan menuduh beliau memasang guna-guna karena keringat dangyang Nirartha berbau wangi setiap orang yang duduk berdekatan dengan beliau turut berbau wangi walaupun tidak menggunakan minyak wangi Sri Juru curiga jangan-jangan adiknya seripat nikaniten jatuh cinta pada dangyang Nirartha karena guna-guna itu untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, Dangyang Nerata bersama anak-anak dan istrinya meninggalkan Blambangan dan kemudian menyeberang ke Bali. Mereka menyeberang ke Bali pada tahun Saka 1411 atau 1489 Masehi. Setelah mengalami peristiwa tak senonoh sesampai di Bali bagian barat, Ide Ayuswabawo memutuskan menggaib seusai menerima ajaran ilmu rahasia dari sang ayah dan menjadi betari melanting yang berparyangan di pura dalam melanting. Sri Patni Keniten juga memutuskan ikut menggaib setelah mendapatkan ajaran ilmu yang sama dari Dang Yang Nyerarta dan kemudian menjadi betari dalam ketut selama di Bali, Dang Yang Nirarte tercatat kawin lagi sebanyak tiga kali. Mula-mula memperistri adiknya Pasa Bendeso Mas bernama Ninyoman Manikan yang kemudian bergelar Sang Ayu Mas Genitir. Dari perkawinan itu lahir Ida Putu Kidul. Setelah itu, yang Nirarte juga mengawini Ninjero Pertapan yang kemudian melahirkan Ida Putu Sangsi alias Ida Pertapan. Dan terakhir beliau memperistri Niberit yang kemudian melahirkan Ida Putu Temesi alias Ida Bindu. Demikian secara singkat mengenai asal-usul Dangyang Nirarte dan riwayat keluarganya. Semoga bermanfaat. Rahayu.